Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel bukan kreator ini adalah video pertama saya saya ingin membuat YouTube channel ini bukan video tutorial atau membuat cara membuat YouTube ini adalah video pertama saya dan saya ingin mendokumentasikan harus saya jadi bagi teman-teman yang merasa ini adalah cara membuat YouTube teman-teman sudah salah ya jadi di sini saya hanya ingin mendukokuasikan video pertama saya membuat YouTube di jam 3 pagi ya di jam 3 pagi pada tanggal 4 April 2019 jadi pada tanggal atau pada hari ini tanggal 4 April 2019 saya membuat YouTube channel Saya agar ke depan, saya ingat jam berapa saya buat, tahun berapa saya membuat channel ini. Jadi, bukan bermaksud membuat tutorial atau cara membuat YouTube, ya. Jadi, buat teman-teman yang mengira ini adalah tutorial atau cara, sebenarnya ini bukan. saya dan video dokumentasi saya untuk channel ini buat teman-teman yang sudah menonton video ini saya berterima kasih sebesar-besar juga atas kunjungan teman-teman next time berikut saya akan mencoba mengupload video-video yang berfaedah jauh dari politik Jauh dari seks, jauh dari hoax. Sekian dan terima kasih.